Bismillahirrahmanirrahim Ngaji itu yang khatam karena Ilmu itu ya mirip Mirip wong ngomong gitu Jadi misalnya wong kelaparan Mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan wong wong kehausan yang penting saat itu ya minum Terus kabeh, diomongkan yang terpenting Jadi kan orang dihutang ya ditagih. Nah, itu kan jadi ini orang jadi apa? Rasional, Ronobong kok enak emangan sate. Karena berkulit ini orientasi ini yang penting orang ketemu dep kolektornya. Semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong Husnul Khotimah, kita akan ngomong yang paling penting Husnul Khotimah. Tapi sebetulnya Husnul Khotimah sendiri kalau kita ngomong, apa arti ini? gue Kepengin Husnul Khotimah. Kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam gak tahu menghidmai Islam, gak tahu menghidmai orang tua Sebetulnya orientasinya mau khusus Hatimah, Itu kan ya keliru juga Jadi walhasil kalau pesan Semua yang ada di tag-tag kitab-kitab seperti ini KPU proporsional Jadi katama ya dalam konteks yang katama Tapi beberapa nyatanya Nabi menghentikan secara ceplos bahwa Ridho Wah wow, Misalnya Firidol Walid Tidak ada katama-katamanan memang Uh, ada beberapa resep sang ini loh yang menjadikan kamu ridho Allah misalnya ridho al walid ridho sama kodok, kodok terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridon bi yasna semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu itu itu ya. hal-hal sing Allah menjelaskan secara detail secara sorry secara ceplos secara eksplisit oh itu semua mahal ridho Sesuatu sing dadi nur Allah Subhanahu wa Muken wali juga sama. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali. Semua orang berpotensi wali, tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas wali. orang ini ketoro, lakune ketoro terus. Itu kan ya katama itu ya yang yang yang potensi. Itu karwane wong pemabuk sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemune Rasulullah terus. Oh tapi kan disawah wali. oh itu sudah terlalu gawe-gawe jor itu karena itu nggak masuk kategori kata ma tapi jel jelas. Kita juga kata malmota filumbri, terus ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Masalah nairatul qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan nairatul qadar di semua romanten, ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu semua tek hati sok Tetap tetep ulama ramadan untuk lehatul qadar itu setelah tanggal 20 puluh sampai tiga puluh awakhir cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah tapi syaratnya ibadahnya ngetuk mulai tanggal 1 ya tapi tetap saja lehatul qadar itu fil asril akhir di 10 terakhir tapi tetap soros setare setareu dimulai ibadahnya maksudnya setar ibadah dimulai 1 sampai 20 tapi, aku yang misalnya 2000 potensi tapi bisa saja Ratul koder jatuh tanggal satu Itu Horkon Lil Ijma, misalnya. atau Horkon Lil Mutafak Ale, atau Horkon Ulama. Kamu berarti Balelo atau merusak konsensus ulama, Sing darani Qodir, fil -asril. Itu ngaji, karena kita tidak mungkin Mengkhorku yang meng merubah. Jadi, apapun hebatnya kita, misalnya sholat. Beda tul kotor moni tanggal cicis, soalnya tul kotor tanggal luruh enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kita tetap tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini, sing sorry, saya ulang lagi, sing sorry, sing sorry, sing ceplos. Misalnya kan jinapi ngendikan, le tul kotor itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing awtaruhu kan ganjil pesada ulama yang memang milih dua tujuh. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. meskipun tentu tadi karena lihatul khotir sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal siji si sing mapak langsung tanggal dua tujuh dianggap uang nakalan kalau maksudnya kan disawah memang aturannya seperti itu. apa Ketika mana sing ibadah menarakal siji ibarat orang masak itu yo ya, nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Karena sing proses itu sono mangan terus kok poko yo melok. Mangan nah itu kira-kira yo ya, pantese piye <Glian> <Glian> itu jadi uh, saya mohon sekali semua tak hadis itu proporsional karena hadis hanya ini misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya Jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana yaitu ya firdu kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya firdul walid. Dan itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho Allah walid orang tua kita ri, ridho.